padat mudah-mudahan insya Allah manfaat judulnya pesen pesen abah saya ke saya gak usah banyak-banyak satu saja saya ingatkan kembali untuk diri saya dan semuanya mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat ayah saya suatu ketika Hari Jumat malam Sabtu, Jumat malam Sabtu itu majlis rutinnya Majlis Arawoto. Rutin saya ngajar waktu itu, saya tinggal bersama kedua orang tua saya di depan kuruhan Semanti, cuma di belakang situ ya. Jumat sudah pada kumpul semua jamaah di sini, sementara saya masih di sana. Belum jalan ke sini. Ibu saya sudah di sini. Istri saya sudah di sini. Anak saya sudah di sini. Tinggal ayah saya sama saya yang belum berangkat. Ayah saya itu biasanya berangkat awal. Ngapain? Ambong tamu di parkiran. Ikut jaga parkir. Itu almarhum ayah saya. Gak pernah mau di depan. Selalu di depan. Ya, gak pernah mau di depan. Selalu di depan. Jaga parkir. Nanti ngobrol sama salah satu yang diparkir. Kebiasanya seperti itu. Tapi malam itu berangkatnya agak lambat. Nah, lihat saya termenung. Saya duduk sebentar aja agak termenung, ditegur sama ayah saya. Sebetulnya renungan saya itu nggak ada yang tahu. Namanya juga saya termenung. Termenung apa? Karena besok hari Sabtu, waktu itu kan malam Sabtu ya, besok hari Sabtu, itu waktunya gaji tukang. Saat itu majelis Allah seperti sekarang masih bangun, cuman waktu itu bangunnya kan kenceng ya, ngejar target. Setiap hari Sabtu itu bayar tukang minimal 20 juta, tiap hari Sabtu. Ya minimal bayar tukang 20 juta, belum tagihan material dan lain, Nah, malam Sabtu saldo minus. Saya mau ngajar saldo minus. Jadi plusnya belum ada. Saldonya minus. Saya duduk sedikit mikir, sedikit mikir. Besok dari mana ya? arep ngedul barang sing, tak takdul ya. Apa yang bisa dijual cepet? ya? ...buat bayar gaji tukang. Dalam kondisi saya termenung singkat itu ya, renungan singkat. Ayah saya lihat wajah saya, almarhum, terus ngomong. Mikir apa? Saya bilang, nggak mikir apa-apa. Oh. Namanya anak ya, waktunya kan saya ahli aktif. Kami mikir apa-apa, bang? Jawabannya langsung begini, gak usah kau pikiri. Ini bahasa khasnya ayah saya logat pati sama kudus dia, gak usah kau bikini ikutok bilyakin semua yang buat kamu ruwet tadi itu ikutok, putuskan dengan keyakinan grojok, grojok besok beres semua rezekimu grojok tak amini, amin langsung seger saya. seger terus berangkat pengajian ngajar Mungkin kalau orang zaman sekarang dinasihati bapaknya gitu, dia ya jawab, Pak, orang mudik cinta alami. Bapak enggak tahu yang saya alami. Besok ini kurang lebih 30-40 juta dari mana, Pak? Kan gitu mungkin ya, jawab. Yakin sih yakin, tapi kan ya uangnya harus ah, ada. Jawab. Nah kalimat ayah saya ikut Bili yakin, putuskan dengan keyakinan semua keraguan semua yang akan buat kita ragu semua yang akan buat kita jadi lemah semua yang akan buat kita nggak semangat buang dengan yakin besok beres Insya Allah ya, besok be, beres sekarang ngajar sekarang nggak ngajar besok ya besok dan besok Insya Allah be, beres yakin dan setelah saya pegang itu nasihat ayah saya yakin beres Alhamdulillah yang gak nunggu sampai sore, beres ya, dan setiap kali, beres asal kita yakin cuman yang jadi masalah setan anti yakin itu banyak setan yang membuat keyakinan kita lemah itu ba, banyak opo yo iso mana mungkin apa bisa lah kamu itu punya apa opo yo iyo ini setan ini akan bisikan terus. Kalau dalam bahasa Al-Quran saya nggak apalah ayatnya, yang ngapalkan punya-ibunya ini hafizah semua ini, apal? Ya, Sungguhnya setan itu ya idukumul apa bu? fakro-fakro itu ayatnya, punya? Belum punya esok. Anu pura-pura nggak -pura apal. Biasa terus, ini kan biasa nyemak yang ngapal Quran. Setan itu menasihatkan kepadamu kefakiran. Dibisikin terus sama setan, ora oh, iso, ora gak punya, gak punya, gak dapat, gak dapat, gak mampu, gak mampu, itu nasihatnya setan. Jadi kalau jenengan kok dapat bisikan, opo ya iso, mana mungkin? Oh, kamu gak bisa, gak bisa. Siapa kamu? Kamu bukan Habib Syekh, kamu bukan Habib Novel, kamu bukan Pak Yai, kamu tuh kamu beda dengan beliau-beliau beda dengan mereka setan saya ngomong yang bisikin dalam hati itu saya se setan dan sayangnya setannya namanya siapa ya kita sendiri mikir mikir mikir mikir gitu lagi mikir mikir mikir gitulah lagi nah, sejak saat itulah saya udah nggak mau berinteraksi dengan setan anti yakin jadi setan anti yakin itu insya Allah sudah capek bisik saya ya capek bisik saya dan saya ajarkan di mana-mana biar tidak kenalan sama setan anti yakin. Jadi kalau ada setan mau buat jenengan enggak yakin, langsung bye-bye gitu ya. Aku percaya besok be beres. Akan ada saja solusinya. Akan ada saja jalan keluarnya. Akan ada saja ya e, pertolongan darinya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertakwa itu pasti ditolong. Termasuk bentuk takwa itu percaya percaya sama Allah itu ketakwaan yang luar luar biasa terakhir saya kan udah bilang tadi singkat padat ya. ntar lagi ya menjelang maghrib ya kalau maghrib kan di sini ya buat sholat lima waktu sholat maghrib jamaah terakhir ini setahu saya setahu saya katanya katanya ya itu yang ahli ahli sihir itu ahli sihir orang nyihir itu kan pakai mantra. Pakai man, mantra. Makanya di Al-Qur'an disebutkan yang meniup di tali dibacai mantranya setan disebut. Makanya mantra dilawan sama sama doa. Ya kalau kita kan doa ya bukan mantra. Mantra kan oh gimana gitu ya. Sama doa. <tuh> dilawannya sama bismillah al-ikhlas al-falak annas gitu kan ya Setan tadi itu ya Pak Yai para ulama para habaib sama juga tapi beda yang dibaca ayat kursi sebul mantra dilawan sama doa kalah mantranya Nah, itu orang yang baca mantra itu konon katanya, loh, katanya, maksud saya juga bukan tukang sihir. Nah, waktu aku ya, belajar. Aku ya, belajar. Konon katanya, syaratnya mantra itu bisa jadi kalau yang baca percaya sama mantranya. Kalau enggak percaya, dibaca siapapun, komat-kamit nanti keselam ini. Ya, kok jadi syaratnya percaya, kalau percaya jadi. Jadi modal nomor satu harus percaya dulu. Kalau nggak percaya nggak jadi. Karena itulah Nabi Saw. Ketika mengajarkan bab doa, bab doa, oh Allah berdoalah kepada Allah dan kamu percaya, kamu yakin pasti kau bunuh Betul begitu ya. Kalau nggak yakin nggak bunuh Makanya orang kalau baca doa, zikir wirid, nomor satu harus yakin. Beres, yo beres. Sekarang tadi saya ajarkan di YouTube channel youtube saya, doa pelunas sultan. diajari gitu mesti ya, saya ngomong nengati apa Kepuluhnya lunas, baby. Gak percaya. Percaya itu doanya Nabi Muhammad SAW, yakin percaya, pasti lunas. Allahumma kfini bihalanika an haramika wa agunini bipatnika amman siwak. Lunas, lunas. Kalau percaya dibaca terus. Habis sholat dibaca terus. Tapi kalau orang gak percaya, orang keseli. tidak percaya kalau percaya gak akan pernah berhenti berhenti, akan isti, istiqomah makanya dulu ada ceritanya, terakhir akhiran, so, terakhir, gak akhir gak akhir-akhir konon di satu kota ini kan cerita rakyat masyarakat ahli sunnah wal jamaah, dengar dari satu telinga satu teling, mulut ya, dari satu mulut ke telinga, terus ke mulut, ke telinga gitu ya kisah berantai ada satu orang rumahnya itu uh, kecurian, beberapa kali kecurian terus. Akhirnya ngadep ke seorang ulama. Ada yang bilang itu ke Wali Songo salah satunya terus. Ada yang bilang ke Sunan Gunan, ada yang bilang ke Sunan Ampel. Macam-macam lah kisahnya ya. Singkatnya ke seorang ulama. Diajari kalau mau tidur baca ya ayu. Baca itu nanti pencuri nggak akan masuk rumahmu. Percaya dia. yakin. Cuman ini orang awam yang dengar. Jadi dengernya bukan ya hayu, ya kayu. dengernya, ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu. Dengarnya begitu. Jadi waktu mau tidur dia bacanya itu ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku, ya kayu. Subhanallah apa? Karena percayanya itu kuat. Percayanya ku, kuat. Meskipun masih salah. Doanya sah, salah. Hasil maling yang memasuk mundur. nggak jadi. Dan nggak kecurian setelah itu. Cuman kalau jenengan kan ya Alhamdulillah kan. salah. Bacanya udah betul. Barzanjinya betul. Simtudurornya betul. Mujiahnya betul. Nariahnya betul. Tapi percayanya belum betul ya tinggal gampang tuh ya dandani percayanya jadi gampang mana dandani bacaan atau dandani yakin sebetulnya lebih gampang dan dani yakin ya tapi kenyataannya disuruh yakin susahnya luar biasa, kenapa nggak yakin karena lebih percaya sama yang nggak meyakinkan daripada yang maha meyakinkan yaitu Allah subhanahu wa ta'ala jadi ibaratnya begini loh mana yang lebih engkau percaya cintaku atau hartanya kan gitu ya cinta-cinta ah, yeah, gitu ya. dia lebih percaya sama nominal, sama benda gitu. nah, kalau sama Allah ta'ala Allah maha bisa, Allah maha kuasa, Allah maha kuat Allah maha maha maha maha maha, maha yakin percaya terus kita jalankan apa yang disuruh Allah ta'ala Beres, enggak ada yang enggak. Beres, insya Allah. Super terakhir, bib. tapi kok anu ya, Bib? Ya, enggak rampung-rampung ya, Bib? Ya? jawabannya yang namanya manusia hidup itu ya punya satu syarat: kedah sabar. Bu, ya, yang sudah pernah melahirkan, angkat tangan. Saya dilahirkan, saya, saya dilahirkan ibu-ibu yang saya pernah melahirkan coba angkat tangan sobat saya mau tahu. oh iya Alhamdulillah Alhamdulillah ya saya mau nanya yang namanya orang lahirkan itu langsung brojol gitu oh, eh. atau nunggu 9 bulan Apa setelah hubungan sama suami langsung melendung terus lahir kan yakin percaya, dibilang positif Insya Allah lah lahir yakin percaya langsung brojol yang enggak, ente nono betul kan ya Ente nono kamu tunggu tunggunya sa sabar sabarnya yo dijogo dilus lus kasih vitamin ya kasih makan yang cu, cukup Ojo jokakian po pola nanti keguguran dan lain sebagainya lah kalau kamu yakin sama Allah Taala yo jogonan ojo jokakian pola Paham ya? Dijaga, sabar, tekun, hasilnya pasti ha? Hasil. Alhamdulillah, mudah-mudahan almarhum ayah saya bahagia di alam sana. Dan keluarga yang ditinggalkan setelah enam tahun ini terus bahagia. ya Dan antum semua juga mendapatkan kebaha kebahagiaan. Dan mudah-mudahan orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, guru-guru kita, sahabat kita terkhusus yang pernah hadir di majelis ini yang pernah sedekah untuk majelis ini yang pernah membantu majelis ini dalam bentuk apapun ya semuanya diberi berkah yang besar di alam sana diberi kebahagiaan, diberi pahala yang besar dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, diretakan rohnya bersama para nabi, para sudikin, para syuhada dan para solehin, dan mudah-mudahan e, mertua kita yang sudah tiada, yang sudah meninggal dunia, mertuanya antum semua yang sudah meninggal dunia ya kerabat kerabatnya yang sudah meninggal dunia, dapat bagian yang besar dari pahala di sore hari, hari ini, dan mudah-mudahan setelah umur yang panjang, sepanjang-panjangnya, sehat siha walafiyah, bahagia dalam kenikmatan, kelak kita menyusul dengan husnil khatimah. warahmatullahi wabarakatuh.